manometer ya sahabat berir jadi bagi sahabat berir yang ingin memompa senapan angin ini bisa langsung saja dikira-kira untuk tembakannya nanti bisa mencapai di angka berapa aja dan ataupun sahabat berir bisa langsung saja menggunakan pompa dari PCP ya sahabat berir jadi lebih mudah dan praktis untuk pengisian angin senapan angin ini Nah untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pastinya juga luar biasa mantap meskipun tanpa dengan manometer Nah jadi untuk uji power yang dihasilkan itu bisa mencapai di angka 1100 fps di tekanan angin maksimal yaitu 2000 psi ya sahabat bediler. Nah oke okay, kita lanjut untuk bagian popor dari senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Jadi eh, ini memiliki beberapa keunggulan ya sahabat bediler Seperti teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh ya Jadi untuk varian popornya seperti ini ya sahabat bediler yang super super cakep banget Dan pastinya terlihat lebih simple dan elegan ya sahabat bediler Nah kemudian untuk grandel dari senapan angin ini Uh, ini terbuat dari bahan baja pilihan jadi ini bisa mencapai 5 tarikan ya sahabat bediler sehingga semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan dan untuk visirnya ini ada dua, yaitu uh, di, de di ujung bagian laras ini sama di depan chamber ya sahabat bediler. jadi visir ini berguna untuk membidik sasaran dengan bidikan manual yaitu untuk jarak akuratnya bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler nah berhubung kali ini saya memadukan senapan angin ini dengan laser scope eye rifle jadi nanti untuk visirnya bisa dilepas terlebih dahulu ya sahabat bediler jadi nanti tempat visirnya itu akan digunakan untuk memasang mounting dari laser scope ini dan kita lanjut untuk spesifikasi dari laser scope ini jadi untuk laser scope ini sudah satu set ya sahabat bediler jadi ada teleskopnya plus lasernya ya sahabat bediler nah untuk jarak Uh, nah untuk jarak bidikan dari laser scope ini bisa mencapai 10 sampai dengan 42 meter Ya sahabat bediler kemudian Untuk bagian lasernya Ini uh, menggunakan cahaya Lampu berwarna merah dan Untuk bagian zooming dari teleskop ini bisa mencapai 3 sampai dengan 10 kali Zooming ya sahabat bediler Jadi untuk laser scope ini sangat cocok Sekali digunakan di berbagai Jenis medan indoor maupun outdoor Ya sahabat bediler dan pastinya pun juga sangat cocok di segala Cuaca ya sahabat bediler Nah oke kita lanjut Untuk harga dari Senapan angin ini dibanderol dengan Harga yang sangat terjangkau Yaitu dibanderol di angka 1.565.000 rupiah Sahabat bediler sudah Mendapatkan senapan angin Gejruk DWP Fusion 2260 yang sangat cocok Sekali digunakan untuk Berburu big game ya sahabat bediler Jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan rekomendasikan untuk berburu di segala jenis hewan mulai dari kecil besar maupun sedang ya sahabat bediler. Nah akan tetapi untuk senapan angin ini lebih dikhususkan untuk berburu big game ya sahabat bediler. Oke, untuk harganya pun juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat berdiri yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airiful. Nah Untuk informasi pembeliannya, nantinya akan saya taruhkan di kolom deskripsi di bawah ini ya, sahabat bediler Oke, sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan dari full set senapan angin gejluk DWP Fusion. 2260 tanpa manometer. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bener yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Oke sahabat beder seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya IDVOL Oke sahabat beder terima kasih saya udah dulu diri dulu dan salam mendiler!